Wih, dapat Mas Bro, dapat. Wih, lumayan nih. Wih, wih, tarikannya Mas Bro. Wih, kan keting lagi Mas Bro. Dan... Assalamualaikum Mas Bos. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita mancing di sungai kecil semoga ada ikannya Sepatnya ini oke lanjut <SILENCIO> kali ini kita pakai udang udang hidup kita coba oncal di sana bismillahirrahmanirrahim mas Bro makan kayaknya Duh udah Mas bro Wah kan penting mas Bro nggak sesuai harapan ini lanjut lagi kasih umpan lagi Mas Bro kita centelkan di sini nah itu ini lalu nah, kita omcangkan ke situ ya Mas Bro. Oh Buat mas bro, Maaf. oke lanjut lagi. Oh, lagi mas bro, mantep ini apa ini? Ush. Lumayan ditarik aja mas bro. Ush. Mantap mas bro. Mas, bro, hai, uh, hai, gokil guys. gokil bos bos gede hai, sesuai target sesuai target hai, apa-apa ya, lanjut Oke, lanjut lagi, lanjut bosku, umpan udang. Wus, dapet mas Bro. Wus, antep ikan ketingnya gede-gede. Antep mas Bro, ikan ketingnya besar-besar. Ih, -besar. lanjut. Bro, buis, buis, buih, buih, mantep mas Bro, buis, buih, ikan ketting mas Bro, besar nih kan kettingnya. dapet mas bro, Bus. kenapa ini mas bro, uh, keting lagi mas bro, mantap mas bro, lanjut lagi, uh, dapet lagi mas bro. tak lagi nih wis lah lepas Mas Bro parah kita mulai lagi ya masuk tanyaga da dapat yang gede wo dapat mas Bro dapat lumayan nih Mas Bro, Ush, kan keting lagi Mas Bro, yes, yes. wih mantap lumayan Mas Bro, kan keting, aduh kan keting Mas Bro, mantap, bagus cantos mantap mas bro Dua jari uh. wih lanjut lagi mas bro waduh melak mas bro ini mas bro Bung -bung, cuacanya sudah gelap dan petang kita sudahi videonya sampai jumpa di lain waktu dan ini mantap mas bro mantap